Oke, okay, jumpa kembali dengan kami, service Jepara. Kita akan memberikan sedikit trik, caranya pengecekan kapasitor untuk para pemula. Kita menggunakan kapasitor, kita menggunakan multi digital seperti ini, yang berseri seperti ini untuk rekan-rekan yang dapat mengukur kapasitor untuk multinya tidak terlalu mahal ini kita menggunakan yang harga murah-murah saja oke okay. untuk pengecekan kapasitor kita arahkan pada bagian F atau pengukur mikro ya kita arahkan di posisi F biasanya tertulis mikro Oke, okay, bisa dilihat untuk kapasitor ini, dia ber, berukuran 10. Apa memang benar nanti nilainya pada multi di angka 10? Non. Nanti kita coba ukur untuk pengecekannya. Oke, okay, kita coba untuk mengecek pada kapasitor ini. Oke, okay, ternyata kabelnya salah kita harus memindah dulu untuk kabel merah seperti ini kita coba ternyata memang 10 ya 10,77 untuk mikronya berarti pada kapasitornya masih bagus masih oke okay. biasanya kalau kapasitor yang berkualitas dia diangkat lebih dari nilai yang tertulis biasanya dia angka lebih dari yang tertarap tertera pada kapasitornya oke okay, seperti ini bisa diperhatikan untuk 10,8 nanti kita akan mengecek lagi untuk kapasitor oke okay, seperti ini terlihat tidak ada tulisannya kita kalau tidak ada tulisannya kita harus tidak bisa untuk melihat pastinya tapi kalau kita menggunakan kapasitor seperti ini terlihat 10 ya 8 sepertinya gini 8 <kuh> sepertinya 8 mikro soalnya di situ tertera 9 biasanya dia lebih kalau yang berkualitas bagus biasanya lebih sedikit Oke okay, kita lanjutkan seperti ini untuk kapasitor ini terlihat 10 dan 3 Oke okay, kita buktikan apa memang benar 10 dan 3 Untuk kabel biru dan merah atau biru dan coklat ya Pink Biru dan pink itu di angka 10 Apa memang betul apa memang benar coba nanti kita pastikan yang berwarna yang biru dan merah ya coba ya kita perhatikan dia di angka 10 ya oke okay, benar memang 10,5 10,5 yang ini coba kita cek memang 3 atau tidak oke okay, ternyata memang benar 3 3,4 berarti kapasitor ini berkualitas karena nilainya lebih dari nilai yang tertera di tulisan ya Oke seperti ini coba ini kapasitor ini terlihat 10 ya 10 ya untuk rekan-rekan bisa kita coba memang benar 10 atau tidak oke okay, coba nanti kita cek untuk kapasitornya terlihat oke okay, ternyata memang 10 10 ya 10 lebih berarti kualitas bagus kok kapasitornya. oke okay, kita coba cek lagi yang lainnya seperti ini ya coba kita lihat ini di Tulisannya 5 ya, 5 mikro Oke, okay, seperti ini coba kita coba Ternyata 3 ya Sepertinya kapasitor ini rusak ya Sudah tidak layak Karena turunnya banyak sekali Untuk kapasitornya Ini buat mesin sanyo ya mesin Panasonic Sudah rusak ini sepertinya Tidak, oke okay, nanti coba kita coba Yang untuk kipas angin ya tertulis 1,2 oke okay. ternyata memang rusak juga ya tidak ada 1,04 padahal ter tertulis di sini 1,2 oke okay. seperti ini ternyata rusak untuk kapasitornya coba kita coba yang lain lagi kita punya satu lagi ya yang 1,2 seperti ini coba kita coba oke kita pas dulu untuk kapasitornya untuk rekan-rekan mudah ya untuk pengecekan kapasitor ya dapat menggunakan multi digital sangat akurat ya oke ini 1,2 coba kita cek kapasitornya ternyata oke okay ya 1,4 ya untuk kapasitornya bagus ini masih oke okay, karena nilainya di yang ini rusak ya yang satunya rusak sangat mudah ya untuk rekan-rekan untuk pengecekan kapasitor nilainya ini ukurannya sama ya tapi yang satu yang satu rusak ya yang satu yang ini oke okay, 1,3 tiga dan yang ini yang rusak tadi coba kita coba ya 0,4 ya padahal nilainya sama ya oke kalau sudah ter-slot ya kita jangan pakai ya percuma nanti tidak akan sempurna untuk kapasitornya oke sangat mudah rekan-rekan nanti oke videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan Nanti kita berikan trik-trik lain untuk pengecekan lainnya. Kita mencoba ini ya, apa namanya mesin air. Eh, bukan, nah, mesin cuci ya untuk pintu satu. Pemasangannya ya menggunakan bekas filter. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain. Oh ya, jangan lupa oh, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami bisa berkembang untuk rekan-rekan menambahkan ilmu ya terima kasih untuk rekan-rekan ya yang sudah mengikuti dan meng-share video kami